Beredar video kecelakaan lalu lintas antara minibus Daihatsu Sigra Merah Plat nomor A1850 BV dengan kendaraan tengki milik Pertamina, Sabtu, 7 Mei 2022, pagi. Posisi kendaraan Sigra ada pada kanan jalan dengan bagian depan hancur menabrak depan truk tengki Pertamina. Dari informasi yang beredar dalam video tersebut, seorang pria yang sempat mengabadikan persistiwa berdarah tersebut. Menyebut peristiwa terjadi di Cikampak Sungai Daun Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kendaraan minibus yang diduga berasal dari Banten tersebut tampak membawa perlengkapan mudik. Diinformasikan bahwa kecelakaan maut itu menelan korban tiga orang. Satu anak-anak, dua dewasa, ujar warga. Kendaraan minibus tersebut mengangkut 9 orang. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi ke rumah sakit terdekat. Dikonfirmasi akan peristiwa tersebut, Sektion Head Communication Relations, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan membenarkan peristiwa tersebut. Menurut investigasi dari Pertamina, kendaraan tengki milik Pertamina pada Jumat, 6 Mei 2022, akan mengisi LPG di Dumai. Pada saat mobil kami menuju stasiun pengisian bulk LPG pukul 04. 30 dini hari tanggal 7 Mei 2022 dari arah berlawanan terdapat mobil pribadi di Hatsu Sigra Merah Plat A1850 BV berjalan ke arah mobil Tengki Pertamina. Kendaraan Tengki milik Pertamina sendiri berada di jalur kiri saat peristiwa terjadi. Diduga karena sopir mobil Sigra mengantuk berbelok ke seberang kanan jalan sehingga tabrakan tidak bisa terelakkan. Sopir Tengki Pertamina selamat sementara Sopir Sigra dan dua orang penumpang Sigra meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim redaksi Banten News TV melaporkan.